kan saja jatuh Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa may Wa ashadu an la ilaha wahdahu la la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa Ya ayyuhal amanu Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu Min nafsi wa wa khalaka min ha zaujah ha wabat fa min huma rijalang wa takullah haladi tasaa aluna wal arham in nallah akya na kaulan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may wa rasula faqad faza fawzan adima amma ba'ad fa in ashtaq al hadith kitabullah wa khair al hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa shar al umuri muhdathatuha muslimin wal muslimat al kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas beragam nikmat berbagai kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala Limpahkan kepada kita, terkhusus pada kesempatan ini kita dipertemukan di rumah Allah. Baitullah, masjid, tempat penghambaan, tempat terbaik di muka bumi, tempat yang kapan seseorang hatinya terikat dengannya maka masuk ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan di akhirat nantinya saat tak ada naungan kecuali hanya naungan Allah subhanahu wa ta'ala satu dari mereka adalah lelaki yang hatinya terikat dengan masjid lelaki yang hatinya terikat dengan masjid tempat terbaik di muka bumi tempat yang menghubungkan dia langsung dengan Tuhannya melalui penghambaan melalui ibadah melalui sholat yang merupakan amalan tak tertandingi kaum muslimin dan muslimat terkhusus muslimat rahimakumullah kajian kita kali ini khusus hal-hal yang berhubungan dengan seorang wanita muslimah seorang ibu muslimah seorang kakak Muslimah, adik Muslimah, atau nenek Muslimah, tante Muslimah. Wanita adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan pasangan kaum lelaki. Nabi Adam alaihi salatu wassalam dicipta dari tanah dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala Allah membentuknya menciptanya keajaiban keluar biasaan adapun istrinya dicipta dari satu bahagian dari Nabi Adam bukan dari tanah juga secara langsung tapi diambil dari bahagian Nabi Adam dari tulang bengkok rusuk bagian bengkoknya itu yang paling mudah patah wanita dicipta dari ini dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dari bahagian tubuh Nabi Adam tulang bengkok bukan dagingnya bukan darahnya bukan yang lainnya tapi tulang itu bukan, bukan tulang yang lurus. Iya, yeah, bengkok. Bukan tulang yang sangat kuat. Mudah pecah. Wanita dicipta dari ini. Maka akan jadi apa yang tercipta dari ini? Sosok yang memang sudah fitrahnya menjadi pasangan lelaki sosok yang bagaimanapun kuatnya akan tetap mudah pecah sosok yang kata Nabi alaihi salatu wajib kita perlakukan dengan nasihat wasiat yang terbaik beliau alaihi salatu bersabda istausu bin nisai khaira wujudkan nasihat upayakan wasiat upayakan pempelajaran kepada wanita khaira dengan cara yang terbaik Islam datang di tengah wanita sangat-sangat tidak berarti bahkan wanita adalah sosok yang dalam pandangan orang Arab, pembawa bencana, pembawa kesialan, sampai mereka tega menguburnya hidup-hidup, padahal masih bayi, padahal masih kecil. Kejadian sangat dahsyat mengerikan ini. Eh, Allah jadikan sebagai pertanyaan istimewa. Kejadian istimewa. Berupa pertanyaan tentang perkara ini. Wa idal ma'udatu su'ilat bi'ayyidam bin qutilat. Ingatlah ketika wanita-wanita. Yang dikubur hidup-hidup, su'ilat ditanya, atas dosa apakah dia terbunuh? Ini Allah paparkan sehubungan dengan kejadian-kejadian dahsyat di hari akhirat. Satu dari kejadian dahsyat itu adalah ketika Orang-orang yang terkubur ini ditanya Akan dosa apakah dia terbunuh Masyarakat jahiliyah Sampai dalam kondisi seperti ini menyikapi wanita Datang Islam Memuliakan wanita, datang ajaran sang pencipta wanita, memuliakan wanita, sehingga terbentuklah generasi yang betul-betul menempatkan wanita pada tempatnya, bisa sampai ke derajat. Sama dengan lelaki. Dalam kemuliaan di sisi Allah SWT. Menempatkan wanita pada kudratnya. Pada tabiatnya. Untuk meraih. Apa yang bisa diraih oleh lelaki. Kemuliaan tiada tanding di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga jadilah dalam sejarah peradaban manusia ada agama yang betul-betul sempurna menjadikan wanita sebagai manusia yang sebenarnya sebagai manusia yang seutuhnya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai umat Muhammad alaihi salatul wassalam, sebagai Muslimat yang dengannya, dengan penghambaannya kepada Allah, dengan pengikutannya kepada Nabi alaihi salatul wassalam, dengan keislamannya, dia bisa meraih kemuliaan yang sangat tinggi, bahkan bisa mengalahkan banyak lelaki yang tertinggal dalam penghambaan kepada Allah. Dalam itibar kepada Nabi Alaihissalam dalam keislaman dan mewujudkan nilai-nilai Islam jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala hanya kemudian dalam Islam wanita bertingkah setelah dimuliakan didudukkan pada tempatnya ditempatkan pada kemuliaannya diletakkan pada tabiatnya yang dengannya bisa mulia dengan semulia-mulianya sebahagian wanita lalai terhadap ne'mat ini termakan oleh propaganda orang-orang kafir yang menginginkan wanita-wanita muslimah rusak termakan oleh makar-makar orang kafir yang menginginkan wanita adalah senjata perusak kaum muslimin akhirnya eh sebahagian wanita lupa akan kudratnya lupa akan tabiatnya dari kehinaan dimuliakan dengan Islam yang dengannya betul-betul sejalan dengan tabiatnya, yang dengannya dia bisa meraih kemuliaan tiada tanding di sisi Allah Subhanahuwataala, kemudian berpindah lewat batas, yang saat lewat batas akan rendah serendah rendahnya lagi, akan hina sehina hinanya lagi. Kalau dulu di zaman itu wanita Eh, tidak mempunyai nilai. Dinampakkan seperti barang. Sebagai sesuatu yang tidak punya nilai. Maka sekarang wanita juga seperti itu. Dinampakkan seperti barang, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga. Hakikatnya sama, tapi cara pandangnya berbeza. Dulu dianggap sesuatu yang rendah, terpajang. Sekarang dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga, terpajang. Terpajang. Dan itu jalur yang akan merusak kaum wanita. Lebih dari itu, makar dari musuh-musuh Allah menginginkan kaum wanita, itu justru menjadi perusak kaum lelaki. Dengan dibukanya beragam sarana media agar supaya semakin mudah terjadi perzinahan dan sejenisnya, sehingga mudah orang berpacaran, mudah orang berhubungan, mudah orang, dan seterusnya, sehingga terbentuklah generasi lelaki eh, yang hati, kecintaannya, tujuannya semata karena wanita sebagian ahli menyebutkan salah satu sebab kehancuran kekhalifahan yang terakhir adalah melalui cara ini mereka mengirim ahli ahli di tengah kaum muslimin maka yang mereka jumpai anak-anak para pemuda muslim menangis Saya eh, mungkin akhwat ini ada dari panitia, bisa mengatur tempat di dalam yang di depan bisa agak maju, supaya yang baru datang bisa dapat tempat. Nanti masjidnya biar agak maju, supaya dominan akhwat. Kalau ikhwah yang hadir. Ya, yeah. pendamping wanita datang dengan membawa boncengan wanita. Kalau tidak bawa boncengan wanita, tidak usah masuk. Sebab ini pengajian untuk wanita. Dia bawa istrinya, dia bawa ibunya ka, dia bawa kakaknya ka, adiknya ka, anaknya ka. Yeah. Ya. Tapi. Lanjut, apa yang terjadi, yang dia jumpai utusan ini, ternyata lelaki-lelaki, anak-anak remaja, eh, ada yang sedang menangis. Ditanya, kenapa menangis? Katanya, panahnya tidak tepat pada sasarannya. sebagai seorang pemuda yang harus memiliki keahlian keahlian seorang mujahid yang saat itu sangat diperlukan oleh negara eh, dia tidak memiliki tidak bisa memanah tepat sasaran sedih menangis karena itu orang ini yang menjumpai perkara ini langsung mengatakan kita kembali. Hey, mereka ternyata diutus untuk melihat apakah sudah saatnya kita serang negara ini atau tidak. Mereka menjumpai kenyataan pemudanya seperti ini bertindak mungkin kita menyerangnya. Kembali. Buat rancangan peperangan lain. Bagaimana memerangi pemuda? kaum lelaki dengan menggunakan senjata wanita dibuatkan beragam propaganda beragam makar yang akhirnya mudah mudah kalau sekarang lebih mengerikan lebih dahsyat lebih lebih Iye. itu berlanjut bertahun tahun berpuluh tahun diutus lagi Gimana keberhasilan propaganda itu? Propaganda itu beragam macam bentuknya: atas nama budaya, atas nama seni, atas nama pendidikan, atas nama kebutuhan hidup, atas nama hiburan, atas nama wisata. Beragam perkara yang tujuannya adalah: eh, hancurkan hancurkan girah kaum muslimin dalam melihat kemungkaran sehubungan dengan wanita hancurkan girah seorang pemuda dalam semangatnya beragama ya dan jadikan wanita keluar dari kudratnya tabiatnya bahkan bisa menjadi senjata yang mematikan bagi kaum lelaki mereka asah betul supaya wanita jadi fitnah dan wanita memang dicipta sebagai fitnah bagi kaum lelaki ditegaskan dalam Quran ditegaskan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam wanita adalah fitnah cobaan yang paling mematikan bagi kaum lelaki sampai sampai Nabi alaihi salatu wasallam bersabda ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijal min fitnatin nisae Saya tidak tinggalkan setelahku Fitnah, cobaan yang lebih membahayakan kaum lelaki mengalahkan fitnah wanita. Kalau sudah seperti ini keberadaannya, diasah lagi oleh musuh, dipersiapkan lagi oleh musuh, dibuatkan jalur oleh musuh, dibuatkan sarana oleh musuh, dibuatkan propaganda oleh musuh, apa yang terjadi? Akhirnya terjadi kerusakan sehubungan dengan perkara ini. Utusan ini datang lagi. Melihat pemuda yang menangis. Ditanya, kenapa menangis? Cintanya ditolak sama Dorce. Hmm. Ya, isyarat saja. Ya. Cintanya ditolak sama wanita. Tangisnya wanita sekarang. Kalau tadi, tangisnya apa? Tidak memiliki kemampuan hidup, pertahanan hidup. Salah satunya adalah kemampuan penjagaan. Memanah saat itu, memanah adalah pekerjaan yang betul-betul merupakan unggulan kaum lelaki. Di tengah banyaknya peperangan, iya, di tengah banyaknya. ancaman yeah, sehingga sangat diperlukan pasukan dan pasukan yang terbaik terkuat terhebat adalah para pemuda sehingga yang namanya pemuda saat itu pekerjaan yang paling menentukan hidup mereka adalah kemampuan mana kemampuan menggunakan senjata tepat pada sasaran setelah rombongan ini iya. Yeah mata-matah dari negeri kafir ini melihat kondisi pemuda seperti ini mereka pun menguatkan azam mereka tekad mereka untuk memerangi kaum muslimin dengan peperangan fisik setelah sebelumnya peperangan mental perang agama peperangan fikiran, peperangan untuk merusak akidah. Kisah singkat ini memahamkan kepada kita peranan wanita di tengah masyarakat, peranan wanita di tengah kaum muslimin, peranan wanita dalam mengangkat memuliakan agama ini. Peranan wanita untuk me menjaga beragam kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi. Orang yang harus paling tahu perkara ini adalah kaum wanita itu sendiri. Bahwa diri mereka dicipta. Perlu kaum lelaki. Bahwa diri mereka dicipta sebagai fitnah. Waspadai diri. Jaga diri. Jangan menjadi fitnah yang merusak, bahwa mereka adalah orang-orang yang disasar, dibidik oleh musuh untuk dirusak, dihancurkan dan dijadikan sebagai sarana perusak dan penghancur, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh musuh-musuh Allah subhanahuwataala sebagai senjata musuh-musuh Allah subhanahuwataala untuk merusak agama Allah subhanahuwataala kapan wanita menyadari perkara ini maka ini akan menjadi ilmu besar ini akan menjadi kekuatan besar bagi seorang wanita untuk memperbaiki diri menjadi sebab-sebab kebaikan kisah yang lain mekkah kita tahu bagaimana mekkah sekarang adakah negeri yang lebih baik dari mekkah dengan Ka'bah, Ka Baitullah Masjidil haramnya adakah negeri yang lebih berberkah darinya dilihat dari sisi manapun keamanannya keberkahannya kebaikannya perdagangannya dan negeri yang paling banyak dikunjungi manusia itu apa tapi tahukah kita negeri ini terbentuk oleh siapa? Wanita. Seorang ibu. Hajar radhiyallahu anha. Istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mekah ketika itu lembah bebatuan, ada satu pohon di situ dan ada sisa-sisa runtuhan bait hancur sudah tak ada orang tak ada air gersang tapi Allah subhanahuwataala menetapkan firman-Nya. Kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang saat itu. Lagi sangat-sangat bahagianya. Sebab telah diberi. Anak pertama. Ismail alaihissalatu wassalam. Anak. Yang dinanti. Terus menerus oleh Ibrahim. Dengan istri yang pertama. Sarah. Tapi belum diberi sampai dewasa sampai sampai tua Nabi Ibrahim belum punya Allah takdirkan mudahkan menikah dengan iya budaknya Sarah juga dimerdekakan dan jadi istrinya Dan di sinilah lahir seorang anak tapi justru setelah lahirnya masih dalam susuan Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya istri beliau bersama anaknya harus menetap di tempat yang kita sebut tadi dari negeri Syam beliau berjalan perjalanan yang sangat luar biasa perlu kekuatan perlu kesabaran melewati panas dingin melewati beragam ancaman di jalan Dan beliau membawa bekal. Sesampainya di sana, eh, anak istri beliau, beliau tempatkan di situ dengan bekal satu tempat dari kulit berupa air dan satu tempat berupa kurma setelah itu beliau langsung meninggalkan tempat beliau punya metode tersendiri memahamkan istrinya sesuai dengan kondisi dan tabiat seistri caranya bagaimana saat itu Beliau letakkan anak isterinya dengan bekal kemudian beliau tinggalkan tempat. Berjalan membelakangi anak isterinya sang isteri mengetahui keadaan tak ada orang tak ada air kita mau disimpang di sini. Segera menyusul Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Menyeru, Ya Ibrahim, aina tadhaab? Wahai Ibrahim, engkau akan berangkat ke mana? Mau pergi ke mana? Kamu tinggalkan kami di lembah, tanpa orang, tanpa manusia, tanpa air, tanpa sesuatu pun. Nabi Ibrahim tetap berjalan. Terus berjalan. Sang istri terus mengejar. Bertanya, Kenapa? Kemana kamu? Sampai akhirnya sang istri merubah pertanyaannya. Allahu amarak Apakah Allah yang memerintahkan kamu akan hal ini? Pertanyaan orang yang telah beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Dia tahu suaminya Nabi dan Rasul tidak mungkin membolehinya. Muncul dalam fikirannya Firman Allah mungkin muncul dalam pertanyaan Apakah Allah yang memerintah Nabi Ibrahim menjawab tanpa menoleh tanpa berbalik Benar Allah yang memerintah Sang istri berhenti langsung menanggapinya Idal la yudiuna Kalau demikian Allah tidak akan tinggalkan kami Kekuatan keimanan, kekuatan ketawakalan, kekuatan kepasrahan, kekuatan keyakinan kalau berada di atas agama Allah Subhanahuwataala pasti Allah tidak akan meninggalkan kita, pasti Allah akan menolong kita, pasti Allah akan ini hasil kekuatan akidah. hasil kekuatan tauhid tertanam kepada istri beliau alaihi salatu wasallam begitu mengetahui hal ini langsung berhenti. Direlakan sang suami terus meninggalkannya. Nabi Ibrahim terus sampai akhirnya lewat gundukan padang pasir ndak terlihat barulah beliau menghadap ke tempat tadi ke arah Ka'bah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang diabadikan dalam Quran ya eh, agar supaya beliau Minta kepada Allah menitipkan anak istrinya di tempat itu. Dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya anak istrinya diberi rezeki dan seterusnya bisa menegakkan sholat. Dan termasuk dalam doanya agar supaya manusia lembut terhadap mereka. Jadi Nabi Ibrahim betul-betul berat meninggalkan istrinya. Tapi beliau punya metode cara tersendiri. Yang kadang orang sulit memahaminya, doa Nabi Ibrahim uy, itu modal utama, kekuatan besar ilmu Nabi Ibrahim kepada sang istri, dan terbentuk keimanan dan kekuatan takwa. Nomad doa Nabi Ibrahim langsung terkabulkan langsung terkabulkan. Sehingga coba lihat setelah Nabi Ibrahim pergi, eh airnya habis, kurmanya habis, si anak terus menyusui, eh habis semuanya. Gimana kalau saat menyusui perlu lebih banyak makan minum? Dan saat Nabi Ismail menangis sekuat-kuatnya. Menangis menangis. Iya, eh, sang ibu juga kalau si anak sudah kehausan, menangis Jangan ditanyakan bagaimana kondisi si ibu Itu sudah kehausan, kelaparan pula Eh, Tetapi tetap yakin Allah tidak akan tinggalkan kita Hanya bersamaan dengan itu Tetap beliau berusaha Ini ilmu besar Keyakinan, keimanan, ketawakalan Pasti beriringan dengan usaha Nabi Ibrahim sangat yakin. Allah tidak akan tinggalkan anak istrinya. Tapi bersamaan dengan itu. Tetap beliau titipkan bekal. Sebab. tawakal harus beriringan dengan usaha. Usaha. Sangat istri betul-betul yakin Allah tidak tinggalkan. Tapi bersamaan dengan itu. Tetap beliau berusaha. Apa usaha beliau? Usaha yang dijadikan sebagai rukun haji. Beliau melihat. Ada gunung di situ. Bukit. Iya, safah dan marwah. Yang terdekat safah. Dilihat bukit. Dia bukit itu. Iya. Kalau sekarang uh, tidak nampak lagi bukitnya, ujungnya, sebab lembahnya itu sudah ditimbun. Tinggi sudah lembahnya. Anda bisa gambarkan. Lembah itu ternyata sampai batas garis hijau. Iya, di sini garis hijau ini sudah datar ini baru di sini naik sedikit di sini bukitnya ternyata lembah sampai dari sini berarti apa bukitnya itu begini ini dulunya Iya ini didaki dan lihat bukit apa yang didaki antum lihat puncaknya bukit safa lihat batu apa itu batu keras Iya runcing ini didaki naik ke atas Tujuannya apa? Semoga bisa melihat orang. Mungkin ada yang bisa membantu atau apa? Eh, mungkin dia ingin berupaya mencari. Tidak hanya sekedar pasrah. Cari, naik ke atas, melihat tidak ada orang. Iya, eh, dengan usaha keras ini selesai? Tidak, turun lagi. Dilihat bukit yang di sana lagi. Mungkin dari sebelah sana saya bisa melihat. Dia turun. Eh, sampai di lembah dia berlari sekuat kuatnya. Di sana dia daki lagi bukit itu, bukit Marwah. Sesampai di atas dia lihat orang ada tidak? Ternyata tidak ada. Selesai usahanya tidak, masih dia munculkan lagi harapannya. Lihat kekuatan harapan ini. eh kekuatan tawakal menyatu dengan kekuatan usaha, menyatu dengan harapan yang tiada henti. Dia tetap mengharap mungkin sudah ada orang di bukit sana. Dia turun, berlari. Dia daki lagi untuk dilihat. Ada tidak orang? Seorang wanita. Yang lagi menyusui. Lagi kelaparan. Lagi kehausan pula. Disertai dengan apa? Perasaan khawatir terhadap si anak. Bisa dibayangkan kondisi saat itu. Tapi kekuatan harapan tidak pernah berhenti. Sampai di sini, dia mengharap di sana bisa sudah. Dia turun, dia berlari, dia daki aki lagi. Tujuh kali. Di akhir, iya, beliau mendengar seperti suara. Beliau tenangkan dirinya. Beliau anha, menganggap suara dirinya yang terengah-engah. Tapi begitu dia tenangkan dirinya, ternyata suara itu masih ada. Kalau kita mungkin sudah kencing di situ. Kenapa ada suara? Tidak ada penampakan. Sudah dalam kondisi takut, sudah dalam kondisi kehafal, kehausan, sudah dalam kondisi kelaparan, anak menangis-menangis, sudah Iya, eh, ada suara seperti itu. Lihat, apa yang muncul? Justru yang muncul keberanian. Dia tantang suara itu. Nampakkan dirimu. Maka nampaklah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sementara menggali zam-zam. Usaha ini mendatangkan hasil dari jalur yang dia tidak sangka-sangka. Pasti ada pertolongan Allah bagi yang jujur dalam tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ Siapa yang pasrah bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah menjaminnya. Zam-zam, begitu tergali, keluar air. Orang yang sudah kehausan ini, kelaparan ini, anak sudah seperti ini, tidak peduli siapa lagi ini di depan. Langsung beliau, radhiyallahu anha, membendung ini. Dia bendung ini buatkan bedengan, Ia. buatkan pasir, Ia. kayak bendungan sehingga ter tertanggul. Ini kata Nabi Alaihi Salatu, Allah semoga Allah merahmati ibu Ismail." Seandainya dia biarkan, dia biarkan zam-zam tanpa dibendung, maka zam-zam akan menjadi sungai yang mengalir. Karena sumber air yang saat tapi terbendung sehingga dia jadi su sumur. Sampai sekarang jadi sumur, sumur yang menakjubkan, sumur yang tak terkalahkan, sumur yang penuh berkah. Airnya, kata Nabi, mau Zam-Zam 5 suri balah. air Zam-Zam sesuai dengan maksud kita meminumnya. Dia bendung, dia minum, terus disusui anaknya. Para malaikat mengatakan di sini akan dibangun rumah Allah SWT oleh ayah dan anak ini. Para malaikat menghibur Allah tidak akan meninggalkan kalian. Semakin kuat mereka. Tidak lama setelah itu, ada rombongan suku Arab. Arab asli. Ia. Lewat, mereka lihat tanda burung berputar. Ada jenis burung berputar. Berputar seperti itu berarti ada air di bawah. Mereka lihat. Sementara yang mereka paham, tidak pernah ada air di sini. Mereka biasa melewati hal ini. Tidak pernah ada air di sini. Akhirnya dia utus orangnya Cari ini. Adakah sumber air? Akhirnya dia dapat sumber air itu. Kembali. Datang bersama rombongannya. Setibanya di sana, mereka menjumpai seorang wanita bersama seorang bayi. Lihat doa Nabi Ibrahim. Eh, Doa Nabi Ibrahim apa? Alihissalatu <susukain> wassalam. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan manusia terhadap keluarga mereka. Ini apa? Lembut hatinya. Orang Arab. Gimana pendidikan? Gimana kerasnya mereka? Bagaimana kondisi mereka? Apalagi berhubungan dengan air. Ada banyak peperangan. Atau kejadian-kejadian besar di negeri Arab. Karena air. Sulitnya air. Ini dapat sumber air yang luar biasa. Yang wanita. Dengan apa? Lihat mereka datang apa? Minta izin dulu. Langsung lihat itu lembut hatinya. Minta izin. Minta izin ini. Apakah engkau izinkan kami untuk turun? Untuk bisa mengambil juga dari air ini? Hajar anka mengatakan izin. Lengkap dengan ketegasannya. Iya, bisa. Hanya air milik kami. Dia sudah klaim, ini air milik kami ini. Ini wanita yang sangat jenius. Tahu bahwa ini sumber kekuatan. Ini sumber kekuatan. Mekah jadi hebat luar biasa. Salah satunya adalah air zam-zamnya ini. Dan sampai sekarang, perekonomian yang maju sampai mengakibatkan cabang-cabang perekonomian yang tidak bisa dihitung lagi, sumbernya dari air zam-zam, asalnya, dan terus berlanjut. Tidak ada hak kalian terhadap air ini dalam hal kepemilikan. Manfaatkan boleh. Mereka turun. Ie, eh, dikasih tegas juga seperti itu, tidak muncul sifatnya orang Arab. Ini perempuan juga diambil saja jadikan budak selesai. Tidak berpikir seperti itu. Langsung lembut doa Nabi Ibrahim alaihi salatu salam. Tidak lama setelah itu mereka justru senang mau tinggal di situ. Terbentuk kelompok keluarga panggil memanggil terbentuk masyarakat Nabi Ismail tumbuh dewasa dinikahkan Ni dengan wanita Arab Ismail bukan orang Arab eh dinikahkan dengan orang Arab hanya istri yang pertama eh saat dewasa seperti ini Nabi Ibrahim keluar berburu datang Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam Nabi Ismail keluar berburu datang Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dalam keadaan wanita yang lelaki yang nabi dan rasul. Wibawahnya luar biasa. Penampilannya sangat luar biasa datang. Iya eh, bertamu. Tanya mana Ismail. Katanya pergi berguru. Iya eh, tanya bagaimana kehidupan kalian. Si wanita mengeluh. Si wanita mengeluh. Iya. Seadanya sahaja ini. Kita kekurangan ini hanya makan begini dan begini. Iya. Eh, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, sampaikan salamku kepada suamimu. Kalau datang suamimu, beritahu bahwa rubah palang pintunya. Rubah palang pintunya atau apa yang di pintu. Kembali Nabi Ibrahim. Datang Nabi Ismail. Kontak. Beliau merasakan ada yang datang. Apalagi hubungan beliau dengan eh ayahnya. Ditanya. Isteri mengatakan. Ya ada orang datang. Orang tua begini. Penampilannya bertanya begini. Dan memberi pesan. Memberi salam dan memberi pesan seperti ini. Akhirnya beliau katakan. Tadi ayah saya. Dan dia berpesan. Untuk mentalak engkau. Sudah ditalak istrinya. Hati-hati istri-istri yang suka mengeluh. Ditalak istrinya. Rubah. Nikah dengan yang lainnya. Ia. Dan yang satu ini. Masya Allah. Datang lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ismail keluar berburu. Ditanya mana suamimu lagi berburu? Iya. Eh, makanan orang saat itu? Iya. Eh, yang ada apa? Ada zam zam. Kemudian berburu daging. Makanan orang daging dan air zam zam. Ini makanannya. Belum ada biji bijian saat itu. Nanti belakangan, apalagi beras. Nanti belakangan orang Arab makan beras itu. Itupun biji bijian yang banyak gandum dan semacamnya nanti belakangan. Daging, air zam-zam. Eh, datang bertanya bagaimana kehidupanmu, si istri dengan ketabahannya, eh, dengan kesabarannya, dengan kelembutannya sama orang tua ini mengatakan, alhamdulillah, dia syukuri kita makan begini dan begini, eh, alhamdulillah, dia syukuri ada nikmat besar. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan sampaikan salamku kepada suamimu dan beritahu kepadanya kokohkan palang pintu ini datanglah dan menceritakan akhirnya beliau katakan tadi bapak saya dan mengatakan supaya engkau tetap saya pegang alikhwah walakhawat rahimakumullah coba cermati apa yang terjadi selanjutnya bagaimana negeri ini berkembang menjadi negeri Arab yang paling hebat sebelum datang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Datang lagi Nabi Ibrahim, eh, beliau pun bangun Kaabah bersama Nabi Ismail. Luar biasa Kaabah. Bangunan yang sangat luar biasa. Ya, eh, lebih lebih luas daripada yang ada sekarang. Yang ada sekarang itu ada Hijr Ismail, yang bengkok itu Kaabah sampai di situ batasnya. Ka'bah ka sampai di situ batasnya. Makanya kalau orang sholat di situ itu seperti sholat di tengah Kaabah. Iya yeah, kalau sholat di situ sama dengan sholat di tengah Kaabah. Jadi dia tengah Kaabah itu. Iya. Yeah. hanya banjir terjadi banjir lima tahun sebelum Nabi Aleihis Salatul ditutus terjadi banjir besar Kaabah roboh hajar aswad hanyut. Iya. Yeah. Kemudian orang Arab bantu-membantu, kafir Quraisy bantu-membantu dari, dari sisi tenaga dan keuangan supaya bisa membangun Ka'bah. Mendatangkan batu seperti ini, menyusunnya, memahatnya, mengangkatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ternyata bersamaan dengan kekuatan mereka ini tidak bisa membangun seperti awalnya. Mereka hanya bisa bangun seperti itu, setengah. Yang lainnya tinggal di, dibuatkan saja. Tanda ini. Kekurangan, kekuatan. Di situ anda bisa lihat dahsyatnya kekuatan dua orang ini. Ismail, Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam. Iyi. Salah satu hal yang menunjukkan dahsyatnya kekuatan ini. Dia bisa apa? Membangun. Iyi. Berdua dengan kekuatan yang ternyata orang kafir Quraisy bantu-membantu. Dia tidak bisa bangun seperti itu. Dan di antara hal yang menunjukkan hebatnya bangunan ini. Lihat. Lihat maqam Ibrahim. Ada maqam Ibrahim. Batu. Batu. Yang diletakkan di samping Kaabah. Sekarang sudah di, dibuatkan pagar. Iya. Buatkan pagar pelindung. Itu batu. Batu apa? Fungsinya seperti bambu ini. Kalau mau menaikkan bangunan perlu bambu. Pijakan. Iya. Pijakannya batu dia. Batu. Naik. Angkat. Sekin beratnya itu kaki Nabi Ibrahim, kaki Nabi Ibrahim alaihi salatoussalam, membekas di batu itu. Hebatnya itu pembangunan, beratnya itu. Terbangun Ka'bah, jadi rumah Allah subhanahuwataala yang merubah keadaan orang Arab, merubah keadaan orang Arab. Iya eh, sampai Mekah didatangi semua orang Arab tertarik tertarik terhadap beribadah di Kaabah. Iya eh, tegaklah tohid diajarkan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam diajarkan kepada mereka syariat besar haji ke rumah Allah subhanahuwataala sebelum Nabi Muhammad sudah ada haji tegak tohid tapi berubah. Berubah, berubah sampai akhirnya Ka'bah dipenuhi dengan ratusan berhala. Lihat proses perubahan. Dia itu selain Nabi Muhammad alaihi solatuwa wasallam mengajak sampai akhirnya kemenangan-kemenangan-kemenangan dan lihat sekarang bagaimana Ka'bah. Tapi selesai kisah Ka'bah. Apa awalnya? Sampai Kaabah menjadi negeri penuh berkah. Apa awalnya? Siapa yang punya peranan penting? Ada Nabi dan Rasul Allah Subhanahuwataala. Eh, tapi ada tokoh utama yang sangat luar biasa. Wanita. Wanita. Hajar radhiyallahu anha luar biasa. Wanita tak tertandingi. Kekuatan ketawakkalan. Kekuatan keimanan, kekuatan ketaatan kepada Allah, kekuatan ketaatan sama suami, kekuatan kepasrahan, kekuatan usaha, dan kekuatan harapan terus-menerus. Hasilnya, eh, lihat hasilnya. Jadi manusia yang termulia. Jadi wanita yang sangat mulia. Termulia. Masuk geretan wanita termulia di sisi Allah SWT. Dengan usaha besar ini. Inilah kaum wanita. Terus peradaban ini dirubah dengan apa? Lihat bagaimana hajar mendidik anaknya. Sampai dewasa. Wanita muslimah diharapkan menjadi seperti ini panutannya adalah hajar panutannya adalah khadijah panutannya adalah aisyah panutannya adalah istri-istri para sahabat eh panutannya adalah manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ini yang kita inginkan yang semua mereka adalah bukan sekedar sangat kuat keimanannya dan ketauhidannya tapi bersamaan dengan itu mereka adalah tokoh yang terhebat dalam mendidik generasi manusia yang paling hebat dalam mendidik generasi imam-imam kaum muslimin Imam Malik Imam Syafi'i, Imam Imam kaum muslimin jadi imam seperti itu siapa tokoh utamanya ibu mereka ibu mereka sangat luar biasa perhatiannya terhadap anaknya supaya menghadiri majelis ilmu dia persiapkan segalanya supaya menghadiri majelis ilmu kalau ibu-ibu sekarang persiapannya kalau pernikahan wah hebat itu persiapannya iya modenya, perhiasannya ininya itunya mana dampu bedaknya tidak mau betul ketinggalan untuk apa ini sifat keumuman wanita itu sifat berbahaya yang sudah diasah oleh syaitan asalnya tabiat itu asalnya tabiat wanita suka keindahan tapi diasah oleh syaitan masuk ke dalam keharaman lupa tugas utama harusnya dia persiapkan adalah bagaimana mempersiapkan generasi Bagaimana mendidik anak. Kisah ketiga. Khadijah anha. Apa peranannya dalam mendampingi Nabi Wasallam menjadi manusia tak tertandingi. Menjadi manusia tak tertandingi dunia alam barza akhirat. Lihat Khadijah Ridha Allahu Iya, eh, ini tidak sembarang wanita ini wanita bisa hidup bisa hidup di zaman jahiliyah sudah luar biasa dan Khadijah bukan sekedar hidup bisa bersaing dengan bahkan bisa jadi pedagang juga pedagang itu apa andalannya orang Quraisy. Khadijah bisa bersaing di situ Dan dalam perdagangan bertemu dengan baginda Rasul alaihi salatul wassalam, akhirnya terjadi pernikahan. Ia. Terbentuk keluarga yang sangat luar biasa. Bersama Khadijah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatul wassalam betul-betul mengalami kebahagiaan lahir batin, sehingga semakin memudahkan terbentuknya proses persiapan jadi nabi dan rasul. Terus seperti itu. Eh, keadaan masyarakat Arab semakin menggenaskan, semakin mengerikan, kesyirikan semakin merata. Membuat Nabi AS yang tercipta dengan fitrah, yang terjaga dengan wahyu, yang terjaga dengan beragam perlindungan penjagaan Allah SWT melihat hal itu gelisah. Sampai diberi wahyu. Sebelum wahyu yang sebenarnya jadi Nabi dan Rasul. Wahyu-wahyu berupa mimpi. Eh, akhirnya beliau melakukan tahanudh melakukan ibadah, ibadah apa? Sisa dari ajaran tauhid Nabi Isma' Ismail. Ye, di tempat tersendiri di Gua Hira sampai akhirnya turun wahyu. Saat turunnya wahyu, Nabi alaihi Wasallam tidak mampu memikul beban wahyu itu. Padahal hanya berapa ayat? 5. Iqra awal. Lima ayat, itu turun apa? Nabi sampai selesai ayat ini diresapkan, selesai ayat ini diresapkan, masuk ke dalam Nabi AS Nabi masih gemetar, Nabi masih ketakutan beliau kembali ke rumahnya, itu kembali itu turun, turun dari gua perlu kekuatan, perlu konsentrasi eh, selanjutnya berjalan ke rumahnya, sampai di rumahnya masih gemetar, masih ketakutan Sebab baru beliau alami bertemu dengan Jibril dan diresapkan Al-Quran kepadanya. Padahal sudah dikasih pendahuluan berupa mimpi bertemu dengan Jibril di mimpi, menerima wahyu berupa mimpi. Sudah ada pendahuluan pendahuluan wahyu, rasa-rasa wahyu itu sudah ada. Bertemu Jibril dengan ada, sudah ada di mimpi. Eh, mimpi Nabi Alaihis Salam setiap beliau bermimpi pasti sebagaimana yang dilihat dalam mimpi. Itu wahyu. Sudah ada pendahuluan seperti itu, tetap sangat berat sampai akhirnya diselimuti oleh Khadijah radhiallahu anha. Lihat peranan wanita. Dijumpai suaminya seperti ini, langsung diselimuti. Ia ditenangkan, didamaikan, ditenangkan sampai beliau agak tenang. Apa kata Khadijah? Apakah? Apa kata Nabi Aleyes Salatullah Sallam? Saya binasa ini. I, Nabi menganggap dirinya bahaya. Saya bisa celaka ini. Saya bisa binasa ini kalau begini. nih. Sebab tekanan itu. Nabi belum mahir. Ia menghadapi wahyu. Tekanannya sangat kuat. Berat sekali itu wahyu. I. Mendengar ucapan Nabi. Apa kata Khadijah radallahu anha? Lihat. Demi Allah langsung bersumpah demi Allah Allah tidak akan binasakan engkau karena engkau menyambung silaturahim karena engkau membantu orang karena engkau dia sebutkan akhlaknya nabi dengan ilmu ini khadijah memastikan tidak mungkin Allah jadikan suaminya celaka diahibu suaminya dia kuatkan suaminya tenang nabi alaihi salatu wassalam kuat Ih, eh, tidak sampai di situ. Khadijah yang jenius, yang sangat tegar menghadapi goncangan permasalahan. Ih, eh, menghadapi seperti ini, mampu berfikir lebih jauh lagi. Apa itu? Dia antar Nabi kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, ih, eh, Quraisy, orang Arab Quraisy. Ih, eh, hanya dia belajar, ih, eh, ahli kitab, nasarah. Dan dia punya ilmu-ilmu tentang nasarah jadi nasarah. Dan yang kita tahu, agama terakhir saat itu agama Allah, agama apa? Agama nasah, agama nasarah. Itu agama tohid yang terakhir. Agama Nabi Isa AS. Seperti sahabat Salman. Sebelum jadi Islam jadi apa? Penyembah berhala dulu. Jadi Islamnya karena apa? Menganut agama, Nah, memeluk agama nasarah. Baru dengan itu masuk ke dalam Islam. Warakah demikian dia lihat iya Khadijah melihat iya bagus dibawa ke Waraqah di bawah ke Waraqah bin Naufal punya kekerabatan juga dengan Nabi alaihi salatu bawah iya cerita Nabi pun bercerita seperti ini seperti ini Waraqah yang punya ilmu tentang wahyu iya Waraqah punya ilmu ini bukan, warakah itu bukan ulamanya orang Nasarah. Hanya sekedar orang Arab belajar. Tapi bersamaan dengan itu, dia tetap punya ilmu hebat tentang yang namanya kenabian. nabi ceritakan begitu, langsung kata warakah, ini Jibril yang turun membawa Taurat. Ini Jibril ini. nih. Warakah punya ilmu, siapa Nabi selanjutnya? Terlihat pada Nabi AS. Terlihat pada bahkan warakah langsung mengatakan lihat, setelah nabi warakah mengatakan, ini Jibril ini, iya, yang datang membawa wahyu, kamu itu dapat wahyu, begitu kasarnya, kamu itu terpilih, kamu itu menjadi utusan Allah, kamu itu terpilih itu kasarnya, seperti itu warakah langsung beri apa lagi? lihat, warakah bilang seandainya saya masih hidup ketika kaummu ketika kaummu mengusir kamu maka saya akan membela kamu dengan pembelaan yang sehebat-hebatnya. Nabi langsung Kau Kaumku akan mengusir saya. Sebab Nabi saat itu apa? Siapa Nabi saat itu di tengah orang kafir Quraisy? Manusia yang paling disukai. Manusia yang paling disayangi. Manusia yang paling dipercaya. Sampai mereka sendiri yang menggelar Nabi Al-Amin. Waktu Ka'bah banjir, hancur Ka'bah Hajar Aswad didapat Hajar Aswad. Iya. Begitu mau mengangkat Hajar Aswad menempatkan pada tempatnya, kabilah-kabilah orang Arab mau berperang lagi saling membunuh sebab semuanya merasa saya lebih berhak. Kabilah kami lebih berhak untuk membawanya. Akhirnya mereka apa? Sepakat. Iya. Sepakat apa? Kita tunggu keputusannya Orang yang pertama masuk di Kaabah melalui pintu Bani Syaibah Sepakat. Akhirnya mereka nanti. Siapa yang masuk pertama? Muhammad, alaihi salat wasalam. Begitu Nabi yang masuk, mereka serentak mengatakan, Ata aku Amin. Yang datang adalah Alamin. Sepakat. Saya sangat yakin. Kalau sandinya bukan Nabi yang masuk, berantahu lagi tuh. Kacau lagi tuh. Tapi Nabi yang datang sepakat. Bahagia kalau Nabi yang putuskan. Dan putusan Nabi sudah terlihat. Ini lima tahun sebelum jadi Nabi dan Rasul. Sudah terlihat. Kedudukan Nabi di tengah masyarakat luar biasa. Dan kemampuan Nabi dalam mengayomi masyarakat sangat luar biasa. Iya, Nabi apa? Ambil selendangnya. Ambil ridaknya. Dihampar. Diangkat hajar aswad. Kemudian menyuruh setiap pemimpin kabilah mengangkat. Memegang selendang beliau. Angkat bersama. Untuk diletakkan di tempatnya. Oh, puas semuanya. Nabi alaihi salatu salam seperti ini kedudukannya di tengah mereka. Begitu dengar warakah bilang kamu diusir, saya diusir. Tambah lagi bebannya, sudah beban wahyu sangat berat. Iya. Nabi tahu nanti kaumnya akan mengusirnya. Wih, gimana? Aisyah radhiallahu anha menenangkan lagi baginda Rasulullah alaihi salatulussalam. Sejak itu Khadijah radhiallahu anha, Khadijah Khadijah radhiallahu anha semakin dekat dengan Nabi, semakin menguatkan Nabi alaihi salatulussalam sebab beban tanggungjawab sangat luar biasa. Tidak dikenal lagi Khadijah sang pedagang, tidak ada lagi. Ia fokus bagaimana mengiringi Nabi, mendampingi Nabi agar supaya wahyu, wahyu Penyampaian agama betul-betul tersampaikan. Nah, ini yang menjadi sebab utama istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam seluruhnya menjadi pendamping-pendamping yang sangat luar biasa mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam guna tersampaikannya wahyu. Wanita-wanita yang merubah sejarah, yang tercatat dalam sejarah sebagai manusia-manusia termulia di sisi Allah Subhanahuwataala, kaum wanita. Kenapa? Kekuatannya sebagai wanita yang sebenarnya, kekuatannya sebagai pendamping suaminya sebab memang tercipta dari lelaki, dan kekuatannya dalam apa? Dalam mendidik jadi sebab terbentuknya generasi. Tiga hal rahasia keberhasilan wanita menjadi wanita terbaik sadar siapa dia wanita kuat dalam agamanya kuat dalam bertauhid betul-betul jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul jadi umat Muhammad alaihi salatu wassalam betul-betul jadi-jadi muslimah yang kedua sadar bahawa dia adalah pendamping sebab memang tercipta dari sadar ini eh, dia pendamping yang harus terus bersama menguatkan dan mengokohkan lelaki ya eh, dalam jalan-jalan yang dipimpin oleh sang lelaki yang selanjutnya sadar bahwa mereka adalah penguasa di rumah dalam mendidik anak mereka adalah kunci utama dalam pendidikan, dalam lahirnya kebaikan besar di tengah umat. Yang keempat, saya lupa, empat. Yang keempat, iya, eh, wanita sadar bahwa dia adalah fitnah. Bahkan dia adalah sasaran setan jin dan manusia untuk dirusak. Bahkan untuk dijadikan sebagai perusak. Sehingga wanita muslimah yang menyadari perkara ini betul-betul mempersiapkan dirinya. Membentengi dirinya. Dengan ilmu dan imannya. tawakal dan tawhidnya. Dengan iktibaknya kepada Nabi AS. Yang didasari kerana cintanya kepada Nabi AS. Dengan tegaknya syiar agama. Syiar Islam dalam dirinya. Dalam kepribadiannya. Betul-betul dia jadikan semua ini untuk apa? Melindungi dirinya. Menyelamatkan dirinya dari fitnah. Dan tidak menjadi fitnah. Di tengah masyarakat. Bahkan dia menjadi sumber kebaikan Bagi kaum lelaki Ini pendahuluan Untuk melihat Memahami eh Kedudukan wanita Di tengah Islam Dan bagaimana seorang muslimah eh, Hendaknya bersikap Bersikaplah di atas ilmu Fahami ilmu besar ini Maka kita memiliki apa? Ilmu yang mengalahkan Profesor doktor, wanita dalam bidang ini, bidang ini, tapi tetap masih kafir. Tidak ada nilainya wanita seperti itu. Tak ada nilai di sisi Allah SWT. Berapapun, bagaimanapun hebatnya gelarnya, bagaimanapun hebatnya kekuasaannya, kalau dia penguasa, bagaimanapun hebatnya kekayaannya, bagaimanapun hebatnya hartanya, kalau dia punya harta dan kekuasaan, tidak ada nilainya. Dibandingkan dengan wanita muslimah yang betul-betul menyadari siapa dirinya. Siapa Tuhannya, siapa Nabinya, apa agamanya yang betul-betul sadar bahwa dia dicipta dari tulang. Dia punya ilmu besar ini. Dari tulang rusuk lelaki yang harus jadi pendamping. Yang harus mengikut dan menguatkan. Wanita yang sadar bahwa dia adalah kekuatan besar terbentuknya generasi besar. Wanita yang sadar harus menyelamatkan diri jadi fitnah dan jangan jadi sebab fitnah. Ini empat ilmu kekuatan bagi seorang wanita. Kalau empat ini disatukan dengan doa dan munajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa dalam lisan-lisannya. Pada lisan-lisannya, Ya Allah, jaga saya Ya Allah. Ya Allah, lindungi saya Ya Allah. Ya Allah, tuntung saya Ya Allah, Ya Allah beri keselamatan untuk saya Ya Allah, Ya Allah terus kepada Allah Dia meminta mengharap seluruh hajatnya, apapun hanya kepada Allah Subhanahu Wataalla maka lima ini betul-betul menjadikan wanita ini sempurna sebagai langkah untuk menjadi manusia termulia di sisi Allah Subhanahu Wataalla. Kalau kesadaran ini terbentuk maka kita masuk. Eh... Ini baru akan terbuka inti dari pembahasan kita. Bagaimana wanita, ibu atau wanita di tengah rumah tangga menjadi kekuatan terbentuknya pendidikan generasi itu. Terbentuknya tawhid dan keimanan itu. Terbentuknya ibtiba kepada Nabi SAW dan selamat dari bid'ah. Terbentuknya kekuatan berada dalam Islam dan selamat dari selain Islam. Komuniti yang seperti ini, yang bisa menjadi eh, kekuatan besar. Bukan sekolah. Sekolah pendukung. Bukan sekolah. Sekolah itu pendukung. Ini ilmu. Ilmu ini sederhana. Praktiknya yang berat. Komunita tinggal lihat dirinya saya sekarang gimana ya sama anak-anak gimana saya terhadap empat ini gimana saya kepada Allah terhadap Nabi terhadap Islam gimana saya dalam hubungan dengan suami Apakah saya sebagai tulang rusuk yang dicipta pong damping, atau posisi saya sekarang ini sebagai apa orang yang mau memposisikan diri sama derajatnya dengan suami atau bahkan iya kebanyakan wanita sekarang Apalagi wanita-wanita kafirah Mau mendudukkan dirinya harus di atas suami Harus di atas suami Ini perkara besar Bukan perkara sepele eh, Walaupun banyak terjadi di tengah masyarakat Itu kekeliruan besar Posisi wanita nisa Lelaki itu penegak wanita Posisi wanita seperti penciptaannya Nabi Adam dicipta utuh. Kemudian dari manusia utuh ini, diambil tulang rusuknya. Tulang rusuk. Satu tulang rusuk. Itu pun yang, bagian yang bengkok. Yang mudah patah. Dari situ dicipta wanita. Wanita yang tahu posisinya seperti ini, maka harus betul-betul. Eh, memposisikan diri seperti itu, maka pasti selamat. Pasti bahagia. Terhadap ilmu yang ketiga. Iya. Eh, Bahwa wanita adalah kekuatan dalam pembenter bentuknya generasi. Ini akan kita urai lebih jauh lagi. Iya. Eh, gimana wanita dalam membekali diri, bagaimana mendidik, bagaimana mengerahkan, bagaimana bagaimana dan seterusnya. Iya. Eh, banyak wanita bagaimana nya bukan ke situ. Bagaimana ininya saya, bagaimana ininya saya, bagaimana semuanya. Bagaimana uh, Hal-hal yang sekedar keperluan-keperluan. Tidak -keperluan. berpikir bagaimana anak saya-saya didik ini. Sebab di situ fungsi utama, tugas utamanya. Tugas utama yang sangat luar biasa. Iy. Dia menjadi sosok ibu pendidik. Anak-anak pergi sekolah. Lihat gurunya. Bahagia bertemu gurunya. Pulang ke rumah. Lihat ibunya. Aih. ini kekurangan kita dan ini tugas besar semua harus terlibat Iya, sehebat-hebat yang terlibat membantu adalah suami kaum lelaki itu fungsi utama kaum lelaki jadi penegak wanita apa penegak wanita dia dudukkan wanita pada tempatnya dia dudukkan wanita pada tempatnya dia dudukkan wanita pada tempatnya. Dia bantu wanita supaya bisa duduk pada tempatnya. Bisa menjalankan fungsinya pada tempatnya. Dia dukung dengan doanya, dengan kekuatannya, dengan hartanya, sesuai dengan kemampuannya. Ini dalam hal pendidikan di rumah. Wanita peranannya sangat luar biasa. Sebab rahasia besar... Rahasia besar kekuatan pendidikan itu ada pada kekuatan rahma dan kasih sayang, dan itu dimiliki secara tabiat ada pada wanita, ada pada wanita. Wanita kalau laki-laki di luar menghadapi ini, menghadapi ini, menghadapi ini, kembali ke rumah wah luar biasa, itu. Terobok-obok di luar, kembali ke rumah. Bagaimana mau dia diandalkan untuk mendidik, mengeluarkan kekuatan-kekuatan rahmanya? Wah, sulit sekali! Tapi di rumah, wanita, eh, pekerjaannya memang mengantar kepada rahma, memasaknya nilainya rahma, mencucinya nilainya rahma, membersihkannya nilainya rahma, berfikirnya betul-betul di atas kekuatan kasih sayang, sehingga anak-anak itu melihat. Wanita yang menjadi kekuatan. Tapi yang kita hadapi sekarang gimana? Ini problem kita. Ini problem kita. Bukan hanya problem kaum wanita. Tapi problem utama kaum lelaki. Gimana lelaki bisa membentuk yang seperti itu? Itulah. Kalau sudah terbentuk seperti itu, di situ surga, iya rumah tangga, baiti jannati kata Nabi Aleihis Salatul Salam, rumahku adalah surgaku. Sebab iya, dengan rumah dia selamat dari fitnah-fitnah di luar. Dengan rumah terjaga dalam kebaikan-kebaikan. Ko muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Ini pendahuluan. Untuk kegiatan kita ini, ini kegiatan mana Pak Muhajir? Ini bulanan atau pekanan ini? Saya lupa, saya lupa ini, tulis lupa. Hah? dua kali sebulan iya kenapa tambah tiga kali lagi oh iya 2-3 kali pekanan hampir pekanan iya Jadi ini akan materinya berlanjut uh, antum harus tahu suasananya Fokus utama kita memberi ilmu kepada kaum wadi wanita. Antum kaum lelaki yang ada di hadapan saya itu bukan fokus utama. Eh, tetapi penanggung jawab utama. Bisa dibedakan? Bukan fokus utama ilmunya, tapi penanggung jawab utama bagaimana kegiatan bisa berjalan, bagaimana wanita bisa tenang menghadiri ilmu. Iya, eh, bagaimana wanita bisa tenang menghadiri ilmu. Nah, seperti ini ya ikhwah. Eh, dia engendong anaknya, dibiarkan istrinya belajar. Jangan nantu mantar istrinya bawa ah, kasih miaojuah. Harus di dalam. Saya mau santai-santai minum kopi sama Pak Iskandar. Ait, teh nahar apa yang punya satu jam saja, satu jam setengah, sekitar satu jam setengah. Saya sulit, sulit lebih dari itu. Kalau lebih dari itu saya sempoyongan ini. Tapi sudah ya. Tahu sesananya, ikhwah bisa hadir, tapi harus bawa wanita. Mahramnya jangan wanitanya orang. Iya. Ibunya, saudaranya, saudarinya, tantenya, iya mahramnya, anaknya, istrinya ajak. Iya. Ini jadi kegiatan umum. Iya akhwat-akhwat yang jadi pendidik pendidik Iya jadi guru atau apa jadi kegiatannya di sini akan ada ilmu-ilmu untuk mereka bagaimana jadi pendidik di rumah dan di kelas iya. hanya antum sudah tahu materinya tetap sangat diperlukan oleh kaum kaum lelaki iya. hanya tetap fokus ilmunya adalah untuk wani wanita karena itu Iya, eh, untuk kaum lelaki jangan jadikan ilmu untuk kaum wanita sebagai ilmu kita. Maksudnya, maksudnya, oh ilmu untuk kaum wanita adalah bagaimana dia harus betul-betul mendidik, bagaimana dia harus betul-betul begini. Eh, antum jadikan ilmu, iya, eh, sehingga sikapnya antum sama istri kamu betul-betul harus jadi begini, kamu betul-betul harus jadi begini. Tidak, ilmu antum lain, ilmu antum adalah. Bagaimana saya betul-betul jadi lelaki? Bagaimana saya bisa betul-betul jadi eh, suami? Bagaimana saya betul-betul bertanggung jawab? Bagaimana saya betul-betul begini? Bagaimana saya betul-betul... Itu ilmunya di pembahasan-pembahasan lain. Eh, hanya mungkin di sini kita akan singgung-singgung sedikit. Karena mumpung antum hadir. Iya. Eh, tapi hakikat ilmunya adalah bagaimana betul-betul bisa menjadi lelaki suami yang bertanggung jawab. Dunia alam bar akhirat secara langsung atau tidak langsung. Dengan metode dan sangat beragam. Metode yang sangat beragam. Metode yang sangat beragam. Lihat Nabi Ibrahim, ada metodenya. Eh, mungkin orang lain tidak cocok dengan metode itu. Tapi Ibrahim sangat jitu metodenya. Luar biasa. Eh, yang secara umum harus jadi ilmu bagi kita. Bahawa kadang sesuatu yang kita lihat tidak cocok. Tapi ternyata merupakan sesuatu yang sangat tepat. Karena ilmu kita belum menjangkau di situ, iya. Yeah. Karena itu, antum sik, lihat sikap istri atau istri lihat sikap suami, jangan tergesa-gesa melihat. Iya, yeah, ini salah, ini salah, sebab boleh jadi iya, yeah, si suami telah melakukan tindakan yang istrinya belum paham, yang ternyata perkara itu adalah perkara besar bagi si istri. Atau sebaliknya, si istri melakukan sesuatu yang bagi suami adalah perkara yang keliru, tapi ternyata perkara yang sangat luar biasa, Ia, yang menjadi kebaikan bagi keduanya. Ia, jangan tergesa-gesa. Untuk selamat dari hal-hal ini, maka fokus terhadap apa yang menjadi ilmu kita. Ilmu kita lelaki, bagaimana jadi lelaki? Wanita adalah bagaimana jadi wanita. Itu, jangan jadikan bagaimana jadi lelaki jadi ilmunya. Laki-laki yang muncul, apa yang muncul hanyalah tuntutan-tuntutan kepada wanita. Lupa akan tugas dan tanggung jawabnya. Di tanggung jawab dia. Sebaliknya wanita, iya, eh, jangan jadikan ilmunya lelaki jadi ilmunya dia lelaki itu harus begini, harus begini, harus begini. Kenapa kamu tidak begini, tidak begini, tidak begini? Bukan ke lelaki harus begini, harus. Begini. Jangan jadikan ilmu itu. Iya, eh, wanita harus berfikir, saya wanita, saya suami, saya istri harus begini, harus begini, harus begini. Iya, eh, kalau seperti itu cara berfikirnya bagus. Tapi kalau kebalikannya, maka apa? Muncul wanita-wanita hanya pandai menuntut haknya, tapi tidak pandai memberi kewajibannya. Di situ akan terjadi apa? Kekacauan dalam kehidupan. Ini yang dikenal dengan nama Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang. Yang Allah tegaskan. Wailul lil-mutaffifin. Betul-betul celaka Al-Mutaffifin. Al-Ladina idaqtalu ala nasi yastawfun. Wa idaqaluhum awwazanuhum yuksirun. Siapa Al-Mutaffifin orang yang curang? Langsung Nabi sebutkan sifatnya. Al-Ladina idaqtalu ala nasi yastawfun. Mereka adalah orang-orang yang ketika minta ditakar, ditiket, diliterkan untuk orang, maka yastaufun, minta penuh. Atau minta ditimbang, awwazanuhum, ia, minta ditimbang, maka dia minta penuh betul, jangan kurang. Itu curang. Allah contohkan orang yang curang dalam perdagangan. Sifat yang disebutkan dalam ayat, dalam perdagangan. Para ulama' bilang, sifat ini bukan membatasi orang yang curang. Hanya, iya eh, sifat yang disebutkan dalam ayat ini, menjelaskan kaedah utama orang yang curang. Yang sangat nampak dalam perdagangan. Bagaimana pedagang yang curang? Kalau dia sebagai pembeli, dia membeli untuk dia jual, dia sebagai pembeli, oh, harus penuh itu. Tidak boleh kurang itu. Biar sedikit, tidak boleh. iya eh. Kalau haknya. Tapi begitu dia yang menimbang, dia yang menakar untuk dijual, tidak apa-apa kurang, apa apa-apa. Eh, ini curang. Ini kata para ulama, berlaku tersadap semua hak dan kewajiban. Orang yang curang adalah menuntut haknya saja. Kalau haknya dia harus, harus, harus. Tapi bagaimana? Kewajiban dia, dia sepelekan. Ini curang. Ini berlaku, penguasa terhadap rakyat, rakyat terhadap penguasa, anak terhadap orang tua, orang tua terhadap anak, lelaki terhadap wanita, wanita terhadap lelaki, suami terhadap istri, istri terhadap suami, iya, teman rekan kerja dengan rekan kerja yang lainnya, bawahan terhadap pimpinan, pimpinan terhadap bawahannya, berlaku semuanya. Orang yang curang, pasti celaka ketika hanya berfikir, menuntut haknya, lupakan ke, kewajibannya. Jadi yang paling selamat adalah, iya. Yeah, ini dasar kekuatan paling selamat dia berpikir bagaimana menunaikan kewajibannya, bagaimana menunaikan kewajibannya, adapun haknya, adapun haknya, iya, yeah, dia berusaha ambil sesuai dengan kemampuannya kalau tidak maka bersabarlah. Kesabaran itu akan mengganti hak yang tidak tertunaikan itu berlipat-lipat. Ini, miliki cara berfikir seperti ini dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat. InsyaAllah ta'ala selamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mempelajari. Menguatkan, mengukuhkan, mengokohkan hak apa kewajiban kewajiban dia dan meminta pasrah kepada Allah Subhanahu Wataala terhadap hak-haknya dan semoga Allah Subhanahu Wataala menjadikan kita seluruhnya ke dalam hamba-hambanya yang menjadi sebab-sebab kebaikan bagi keluarga kita, anak istri kita, kerabat kita, masyarakat kita. Amin ya arhaman rahimin, innaka antas sami'ul alim, wal jawadul karim, wa sallallahu ala muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira, wa akhiru da'wana anil rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.